Kau sang belahan jiwa Namamu terukir dalam pusara Di setiap langkah Ku selalu berdoa Semoga kita bersama Dua yang kau tambatan hatiku Bukanlah cintamu di hidupku Ku ingin kau tahu Betapa merindu Hiduplah engkau Denganku Dengarkanlah Di sepanjang malam Aku berdoa bersujud dan aku meminta semoga kita bersama dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa cintaku untukmu selalu terjaga dan aku Pasti setia Ku, lah bukanlah cintamu di hidupku Ku ingin kau tahu betapa merindu Hiduplah engkau denganku Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa Bersujudlah lalu aku meminta Semoga kita bersama Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa Cintaku untukmu selalu terjaga Aku pasti setia